Hai guys, terima kasih telah menonton channel Diamond Dynasty. Kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan Mosuenite yang ada di online shop. Demikian video dari kami dan nantikan tutorial selanjutnya.